Cepat-cepat kau buka sepatumu, lekas-lekas kau buka bajumu. Cepat-cepat lari, lah padaku. Lihat perahu layar laju Burung-burung uh, putih terbang jauh tempat mandi dari gelombang berdiri angin laut pun membelai seakan merayu gemerci dan pening ikan laut pun Seindah lukisan, bagai pohon bertunas impian. Pasti lari karena malu. Oh, oh, oh, oh, coba coba lari. Mari-mari kita bercumbu Telah lama ku rindukan selalu Bermesraan dalam laut biar Terima kasih semuanya teman-teman Sejalan Cafe yang mudah hadir di Sejalan Cafe. Selamat menikmati sajian dari Sejalan Cafe.